Daun kelor adalah salah satu tanaman ajaib yang juga dikenal sebagai superfood. Kandungan nutrisi dalam daun kelor diyakini sangat baik untuk kulit, dari mengobati jerawat hingga bibir kering. Moringa oleifera, atau kelor, adalah ramuan yang telah digunakan selama berabad-abad yang diyakini memiliki manfaat kesehatan yang sangat besar. Pohon kelor merupakan tanaman asli Afrika dan Asia yang umumnya diolah sebagai teh atau dalam bentuk bubuk. Di beberapa negara, daun kelor menjadi bahan pangan yang diolah ke berbagai jenis masakan. Namun manfaat daun kelor yang ajaib ini juga dimanfaatkan dalam berbagai produk kecantikan. Banyak produk kecantikan yang dibuat dengan kandungan daun kelor atau bagian lain dari pohon kelor. Seperti dibuat krim kulit, parfum, sampo dan kondisioner. Banyak juga yang menjadikan daun kelor untuk diekstrak menjadi minyak lalu dijadikan minyak pijat karena minyak kelor mudah menyerap dan membuat kulit menjadi lembut dan halus. Daun kelor atau moringa oleifera juga disebut para ahli sebagai tanaman Jack of all Ultrades. Sebab, seperti dikutip dari Pam Easy, kandungan daun kelor sangat kaya akan banyak nutrisi baik, seperti vitamin, mineral, asal amino dan asam lemak pelembap. Manfaat Ajaib Daun Kelor untuk Cegah Penuaan Kelor yang diolah dalam bentuk bubuk atau minyak membantu memperlambat tanda-tanda penuaan pada kulit. Manfaat daun kelor bubuk atau minyak kelor jika digunakan teratur dapat meremajakan kulit. Jika kulit kering dan kusam, kandungan daun kelor yang paling utama adalah antioksidan. Sehingga manfaat daun kelor untuk kulit dapat dijadikan antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas yang dapat merusak jaringan kulit yang menjadi penyebab kerutan pada kulit. Sedangkan vitamin C pada daun kelor akan dapat membantu memperbaiki sel-sel kulit yang rusak. Selain itu, kandungan daun kelor juga terdapat bahan kimia. Sitokinin yang dapat meningkatkan pertumbuhan sel pada kulit dan mencegah kerusakan sel antioksidan pada daun kelor juga dapat membantu melindungi kulit dari sinar ultraviolet matahari yang berbahaya untuk kulit. Manfaat daun kelor untuk bibir Kandungan daun kelor sangat baik untuk melembabkan kulit, tak terkecuali kulit bibir. Oleh karenanya, tanaman kelor ini juga sering menjadi bahan utama dalam pembuatan produk pelembab bibir dan krim bibir. Manfaat daun kelor untuk kulit sebagai agen pelembab. Ini dapat membantu menjaga bibir tetap lembut dan halus. Sedangkan sifat antiseptik pada kelor juga bermanfaat untuk kulit. Tak heran jika daun kelor juga dapat digunakan untuk mengobati luka pada kulit. Lecet. Bekas luka bakar. Memar. Bekas terbakar sinar matahari hingga mengobati kulit dari gigitan serangga. Daun kelor punya manfaat sebagai pelembab serta penghilang noda pada kulit wajah. Minyak kelor bisa digunakan untuk membantu memperbaiki warna kulit secara keseluruhan. Bintik hitam, jerawat, komedo, warna kulit tidak rata, dan lain sebagainya adalah beberapa masalah kulit yang sering dikeluhkan banyak perempuan. Moringa oleifera atau tanaman daun kelor dapat membantu menghaluskan fitur-fitur masalah kulit tersebut dan membuat kulit wajah tampak bercahaya dan rata. Ramuan daun kelor tidak hanya bermanfaat untuk kulit Anda tetapi juga memberikan nutrisi penting bagi tubuh.